Balik lagi di channel Inti Tutor Jadi yang aku bahas itu intinya aja Tanpa ada, tanpa yang terikut Kita buang semua yang gak penting Oke, okay, jadi kali ini aku mengingatkan juga Kalau kalian mau dipromosikan tempat aku Jadilah 10 yang pertama Pasti aku promosikan Walaupun gak 10, kadang lebih Kadang mau 15, kadang 20, kadang kadang 30 channel Aku promosikan Lanjut Nah, jadi model awal Bangun Youtube Berapa modalnya? Iya, modal sebenarnya sih nggak banyak sih ya. Kalau kita mau menelisirnya sedikit demi sedikit. Oke, okay. apakah harus menggunakan par mahal? Jawabannya nggak perlu juga. Jangan sampai nanti membangun YouTube Buatnya setengah hati, modalnya besar pada akhirnya kita tinggalkan. Itu banyak banget terjadi pada youtubers youtuber pemula -YouTuber yang ngeluarin modal cukup banyak, tapi setengah jalan dia enceng banyak faktor sih. Yang pertama mungkin dia pikir penghasilan kerjanya yang saat ini itu jauh lebih jelas daripada YouTube. Karena banyak juga yang udah nyerah padahal sedikit lagi udah mau monet. Dan terkadang ada juga sih yang sampai setahun, dua tahun juga belum monet. Jadi untuk yang bener-bener pemula banget nih, yang baru start awal, pakailah part-part yang murah. Dan apa aja itu, oke kita bahas. Nah di sini ini ada yang namanya tripod. Jadi tripod ini penting gak? Tripod ini salah satu benda paling utama dalam menjadi start youtubers. Kenapa youtubers harus menggunakan tripod? Agar kameranya ya seperti ini, kamera stat dan hanya kita yang bisa bergerak. Jadi kalau misalnya sebagian ada yang menggunakan kamera HP tapi dia nggak ada apa-apa, dia cuma pakai tangan aja. Tangan di tangan pegel, kameranya shake, atau kameranya bakalan getar. Jadi ini start awal ya kita tambah tambahin deh berapa nih. Di sini gue buka kalkulator, kita hitung sama-sama ya biar lebih jelasnya. Di sini untuk tripod dia ngeluarin modal tiga 35.000, tiga 33.000 Lalu ditambah dengan yang namanya clip-on Nah, ini clip-on ini udah murah banget deh, 79.000 Zaman gue dulu nih, gue juga pake clip-on Boya Yang dua penangkap suara Gue beli range harganya itu gue pay. Ini yang satu aja, udah sekarang 79 Atau 80.000 deh Udah murah banget nih, ini paling murah nih Kalian gak ya gue udah punya Nanti gue tunjukin. Tapi sebenarnya sih gue juga udah nunjukin nih kualitas mic dari Boya di video aku yang lain. Mic aku yang mana itu kita buka ya channel aku ya biar lebih jelas ya. Kita aku udah buat juga. Itu ada di video aku yang Nah, video yang ini. Jadi di video ini aku udah ngejelaskan mic dari step kualitas-kualitasnya, dan aku menjelaskan juga, satu mic boya ya. Ini boya ini udah murah banget nih, 79.000. Apa gunanya? Ini untuk menjernihkan suara. Jadi kalau misalnya kita menggunakan HP, jarak antara kita itu micnya kan jauh. Jadi ini kan mic HP nih, mic HP kan tuh sini. Kita ngomong gini. Jadi penangkap suara itu paling maksimal cuma di sebelah sana, bukan sebelah arah depan kita. Jadi maksimalkan pakai clip on Agar mudah suara kita ditangkap oleh kamera. Dan meningkatkan kualitas video kita juga. Lanjut, yang selanjutnya itu part yang kita butuhkan. Itu ini kalau misalnya kalian yang mau lebih bergerisi lagi. Namun murah, bisa juga menggunakan part-part seperti ini. Ini merupakan yang wireless ya. Jadi kita nggak bergantungan sama kabel, bisa jarak sejauh-jauhnya mungkin misalnya kita naik motor, kamera ngelestak di sini ngerakam kita kita jalan dari jauh, kita udah ngomong, suaranya udah dengar dan ini banyak sih rekomendasinya kalau mau yang lebih keren lagi, kita pakai aja road namun road yang kayak gini harganya lumayan mahal berbeda jauh ya sama yang tadi ya tapi kualitasnya emangnya beda jauh juga. Tapi kalau untuk pemula, jangan beli yang mahal. Beli dulu yang murah. Setelah itu, part yang kita butuhkan ini adalah lighting. Lighting ini penting nggak? Jawabannya penting banget, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan cahaya normal biasa, tanpa ada bantuan lighting, video kita bakalan gelap. Ya, mungkin bisa gelap sebelah sini, sebelah sini, dan gelap semua. Mau lihat video ini jadi gelap tanpa lighting? Kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ini penampilan asli kalau kita hanya menggunakan lampu seadanya. Banyak sisi yang mungkin bakalan gelap. Jadi lighting itu perlu nggak? Ya, jawabannya cukup perlu. Dan di sini range harganya itu 38 kira-kira sama, sama aja. Dan angkanya udah menyentuh 150.000. Murah banget kan? Sebenarnya sih murah. Asalkan tinggal Sebenarnya sih murah banget. Asal lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi Di sini udah retong 150.000. Dan ini pas Komponen-komponen yang bisa kita gunakan sebagai aftermarket kebutuhan kita Lalu apa lagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah skill editing Skill editing ini apa-apa aja aplikasi di Android Yang bisa kita gunakan dan secara percuma atau secara gratis Jadi ada beberapa yang pembaruan Kalau dulu ya, dulu banget Orang itu menggunakan amperata itu aplikasi KineMaster Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Nah, kalian bisa mencari itu tuh ilmu-ilmu kini master dari tutor-tutor yang lain yang ada di YouTube. Dan ini merupakan dari Downnet. Kita lihat aja apa fitur yang bisa ditawarkan dari sini. Bau oh, mana dia? Kenapa tidak langsung menggunakan fiturnya? Cuman kalau KineMaster ini ya kawan-kawan ya, kebanyakan kalau kita menggunakan yang belum premium, nanti di sininya akan ada logo KineMaster. Masih agak mengganggu, karena KineMaster ini kayaknya udah mulai ketinggalan. Coba KineMaster beri yang free, agar editor-editor itu lebih nyaman. Nah ini merupakan juga dari MyTech Kecilo yang memberi ilmu tentang VN. Di VPN ini cukup bagus juga ya, banyak aplikasi yang gratis dan fitur-fitur yang lebih upgrade, lebih terbaru. Selain itu kita juga punya yang namanya CapCut. CapCut, CapCut, mana CapCut? Nah, jadi CapCut ini juga sangat keren ya. Kenapa gue bilang keren? Karena juga banyak fitur-fitur yang lebih upgrade. Apalagi penggunaan kayak green skin, itu lebih simpel digunakan di VN atau CapCut. Kalau untuk Kinemaster sedikit ribet ya. Kita mesti benar-benar menggunakan background hijau. Kalau ini aja bisa nih, kita dia bisa baca kita. Wah wow, lama ya penjelasannya. Ini channelnya Abang Musa Teguh. Gue pinjem ya satu videonya. Nah paling itu aja rekomendasi yang bisa kita lakukan dalam menjadi youtubers. Dan itu pas-pasnya udah murah banget ya. Kalau untuk harga komponen yang pertama tadi 33.500. Lalu lanjut ke clip on, Rp 79.000 itu sudah dapat clip boya Keren banget, ini murah banget, murah banget. Lalu untuk lampu tadi Rp 38.000 dan ini sangat penting. Kenapa penting? Karena ini sudah jelas ya. Apa perbedaan yang menggunakan lampu dan tanpa lampu? situ aja dari aku, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.